Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kidil Official, di video ini saya akan memberikan tutorial cara membuat loading bar menggunakan aplikasi PowerDirector Pertama kita menggunakan aplikasi Slab, di Slab ini kita akan membuat gambar seperti ini akan gambar ini tepat di tengah Nah seperti itu lalu kita buat gambar lagi atau juga dengan cara kita duplikat gambar yang pertama ini caranya ini ya kalian pilih pada menu copy untuk warnanya ini kita buat berbeda misalkan saya pakai warna hitam ukurannya kita perbesar sedikit lalu sama dengan sebelumnya kita letakkan tepat di tengah-tengah ini kan yang hitam menutupi yang warna putih jadi ini kita balik yang gambar kedua atau yang hitam kita letakkan di belakang atau di bawah caranya seperti ini nah, seperti itu lalu kita buat gambar lagi tapi yang ketiga ini e, lebih besar sampai menutupi layar ya seperti ini lah untuk warnanya kalian gunakan warna hijau tapi perlu kalian perhatikan untuk kode warna dari hijau ini ya karena nanti kalau ini kalian tidak tahu akan menyulitkan ketika di power director. Seperti yang kalian lihat di sini, merahnya nol, hijaunya 255, birunya 5, eh maaf loh. Sama seperti sebelumnya kita letakkan tepat di tengah-tengah dan kita pindah yang hijau ini ke layar paling belakang. Nah seperti ini lalu gabungkan ketiga gambar tersebut caranya kalian pilih ikon ini layer nah ketiga gambar tersebut sudah menyatu sekarang kita akan membuang uh, yang warna putih caranya seperti ini Kalian cari ini ya, menu erase color, lalu enable, kalian tap pada bagian yang ingin kalian hilangkan, ini pada layar, seperti itu, lalu centang, maka untuk yang warna putih ini akan hilang, tinggal kita rubah backgroundnya yang paling belakang ini menjadi transparan, caranya seperti ini pilih ikon ini lalu pilih transparan ini sudah transparan kita letakkan yang ini gambar hijau ini tepat di tengah lalu kita simpan Langkah kedua, kita buka aplikasi PowerDirector buat video. Kalian pilih aspek rasio di sini. Kalian masukkan video, namun video ini berupa gambar. Untuk warnanya, harus hijau ya eh, sama dengan yang di power director tadi RGB nya pun juga harus sama kalau tidak sama ini nanti eh, sulit untuk membuatnya cara mengganti warnanya seperti ini kita pada layer lalu diban pensil lalu pemilih warna Tadi untuk yang merah adalah 0, yang hijau 255, lalu yang biru 0. Nah ini sudah sama dengan yang tadi di pixelab. Selanjutnya kalian masukkan layer. Layer ini sama dengan sebelumnya yaitu berupa gambar misal kita pakai warna merah. Ini tidak harus merah intinya harus berbeda dengan hijau. Lalu kalian perbesar sampai menutupi layar. Nah seperti ini. Selanjutnya kalian eh, geser atau kalian pindahkan eh, layar yang warna merah ini ke sebelah kiri. Caranya dengan tekan tahan lalu geser di layar video. Seperti ini. Selanjutnya, kalian tap lagi pada layar, lalu pensil. Kita akan membuat pergerakan pada layar yang warna merah. Di menu ini, kalian pilih pada ubah keyframe. Kalian tap ikon berlian yang ini ya, berada di atas tombol play. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di bawah ini akan ada ikon berlian yang berwarna kuning sampai sini kalian geser seperti ini lalu pada layar video yang uh, layar ini kalian geser ke arah kanan seperti ini sampai menutupi layar Maka pergerakannya akan seperti ini. Sampai sini. Kemudian kita masukkan lagi layer yang sudah kita buat di tadi ya, di XLab. untuk durasinya kita samakan dengan sebelumnya dan untuk ukurannya ini kita perbesar juga eh, sampai menutupi semua layar nah, seperti itu ini sudah jadi tinggal kita simpan kemudian kita aplikasikan ke penggunaan ya cara penggunaannya kalian simpan dengan cara ik kita pada ikon panah simpan ke galeri lalu ini ya pilihan ini resolusi terakhir pilih pada buat Okay, sudah selesai kita akan membuat project baru kita pilih layer lalu masukkan video yang tadi kita buat oke sekarang kita akan uh, membuang yang warna hijau caranya kalian tap pada layer lalu menu edit yaitu pensil kemudian pilih pada kunci kroma kalian tap pada kunci kroma cara menggunakannya adalah kalian tap dulu ikon pensil yang ini lalu di layar kalian pilih warna apa yang kalian hilangkan karena di sini kita akan menghilangkan warna hijau jadi pilih yang warna hijau nah seperti itu dan seperti inilah hasilnya oke ini sudah selesai semoga video ini bermanfaat dan Jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh